Welcome back to Ali Mukhtar Hmm, sekarang kita bakal main Dragon Mania Legend. Tapi sudah itu terserah kalian lah mau subscribe lah, mau like lah. Tapi jangan yang pencet tombol yang kayak gini ya guys. Langsung aja ke gamenya lah ya. Langsung aja ke gamenya ya guys. Yes. <laughs> Ta <gülüyor> Wow. <laughs> bermanfaat dan menghibur kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh